أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang kami hormati. Bait syair di atas adalah anjuran untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, yang artinya kurang lebih seperti ini. Tetaplah bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena solawat tersebut pasti diterima tanpa ada keraguan, sedangkan amal-amal kita antara diterima dan ditolak. Kecuali hanya solawat kepada Nabi Muhammad, Sahabat, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana, di bulan ini adalah bulan kelahiran Sayyidul Awalin wal Akhirin, junjungan bagi seluruh alam, yaitu kelahiran Baginda Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam. Kalau di hari dan di bulan lain kita dianjurkan untuk selalu banyak bersolawat, maka di bulan kelahiran beliau ini, kita seharusnya lebih memperbanyak lagi solawat kepada beliau, sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Dalam hal ini, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz telah mewasiatkan satu sikoh solawat untuk dibaca sebanyak mungkin di bulan Rabiul Awal, yaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babirahmatik rahmatik, wa sayyidi ahli mahabbatik, wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik, wa tabi'ihim wa malaikatik. Sudah jadi tradisi dan kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk menghadiri ketika diadakan acara muludan. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah seharusnya merayakan dan menghadiri sebagai wujud kegembiraan kita dengan kelahiran beliau. Dengan harapan, kelak di akhirat, kita akan dipandang dan mendapatkan syafaat Rasulullah Alaihi Wasallam. Abu Lahab saja, seseorang yang menjadi musuh terbesar Rasulullah dan kaum muslimin, yang sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Rasulullah dan risalahnya, setiap hari Senin, dia mendapatkan keringanan azab dan siksaan. Itu semua, karena Abu Lahab bergembira dengan kelahiran keponakannya Muhammad bin Abdullah. Saking gembiranya, Abu Lahab sampai memerdekakan budak yang memberitahunya tentang kelahiran Rasulullah. Apalagi kita, umat yang mengimani dan mencintai Rasulullah, Shallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan kelahirannya, sudah pasti akan mendapatkan ganjaran yang istimewa. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan disambut di telaga kausar. Amin ya Robbal 'Alamin, walahu alam.